sahabat garden semua kali ini aku akan menanam sayur di rumah awal-awal aku isi tanah dan pupuk organik ke dalam potnya jangan lupa masukin juga sabun cairnya ya kasih sedikit penyedap rasa ya supaya rasanya lebih lezat dan nikmat ya lalu diaduk sampai rata dengan spatula ya pokoknya aduk aja Sampai warnanya menjadi keuuh-unguan ya. Kalau kurang, kita tambah sedikit lagi tanahnya ya. Tambah lagi tanah sampai penuh ya. Ini dia bibitnya yang telah aku semai 500 tahun yang lalu ya. Sekarang aku baru sempat mindahinya ke media tanam ya. Lalu aku ingin mengeluarkannya dari tempat tidurnya ya. Karena di tidurnya udah lama, dari 500 tahun yang lalu ya. Wah, sekarang dia masih sehat dan bugar sekali. Lalu aku baringkan dia di sini ya. Dan aku belah-belah tulang belulangnya menjadi satu persatu ya. Lalu aku pisah-pisah dan aku atur barisannya supaya lebih rapi ya. Setelah itu, aku ingin membuat lubang tanamnya ya. Lalu tulang belulangnya, tadi aku masukin ke dalam lubang tanamnya. Aku buat lagi lubang tanamnya. Aku masukin lagi tulang belulangnya. Aku buat lagi lubang tanamnya. Aku masukin lagi tulang belulangnya. Pokoknya buat terus lubang tanamnya. Dan masukin aja tulang belulangnya ke dalam lubang tanamnya ya sampai habis. Terus jangan lupa disiram ya, supaya dia tumbuh subur.